Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, jumpa lagi dengan kami XCOM channel Ya, XCOM service uh, Service segala macam Kerusakan perangkat elektronik Anda Bisa rice cooker, magic kom, kipas angin, mesin cuci TV Komputer laptop, printer, dan lain-lainnya Oke, kali ini Barusan tadi siang tuh Saya dapat ini ya ini magic.com merek Miyako. Merek Miyako ini katanya mati, nah, matinya kenapa? Saya juga nggak tahu apa mungkin kena dampaknya virus corona. Iya, corona. Iya, yeah. oke, okay. kita akan cek dulu. Kita akan buka dulu. Mati bener apa tidak, dan kita akan coba penyebabnya apa, matinya kenapa, bisa dibetulkan apa tidak. Oke, okay? ya ini magicom merek Miyako. Nah, enggak, belum tahu kerusakannya apa, kayaknya ini kok sudah lama, ya. kelihatan kotor sekali. ya sisa-sisa nasi ya ini kita akan cek tes dulu apakah nyala apa tidak ternyata indikator enggak nyala tidak menyala kita ukur dengan avo di kaki steker ini kita akan colokkan eh, kita tempelkan di avo ini ya arahkan ke 10 meter menunjukkan tahanan ini ternyata kita menunjukkan 2,4 Mega ya seharusnya kilo ya enggak sampai Mega ini. ya kita nggak tahu apakah ini nanti ada kabel yang karatan atau yang ngepong jadi sehingga dia tidak maksimal koneksi konektivitasnya kita akan bongkar dulu magic community nyata kabelnya ya kabelnya ini tidak connect tuh pindah kita pindah tidak nyambung satu kabel warna coklat tidak nyambung sekarang kita coba yang sini ini Tidak nyambung Tidak nyambung juga Dua kabelnya kayaknya putus Kita akan cek ini dulu Case heaternya Kita arahkan ke pom nya. Biasanya 100 ohm ya. Ini 120. Enggak masalah kasih filternya untuk pemanas penanak pemasak nasi. kira antara 100 ohm. Nah, ini nilainya 120. Enggak masalah. Kita akan ini bongkar ini kabelnya ini ya kita ganti aja ini ininya yang masalah. Kita akan lepas ini. Kita potong langsung sambungan sini aja. Dan ternyata memang benar kabelnya yang putus. Ini awalnya kemungkinan sudah putus disambung. Ya seperti ini seperti ini kita akan langsung kerja di sini ya kabelnya aja langsung konekan ke sini kita akan sambung aja kabelnya ini ya ini penyambungan kabel ini bolak-balik enggak masalah karena AC kita tali lepas lepas. Ya. kita klem dengan tang terus ini kita sambung sini kita lepas dulu kita kasih pelindung Ini. Isolasi bakar Potong secukupnya ali ini aja ya Kita kita coba kita ukur meternya, 600 kilo. Ini kan 0,6 kilo, oh. Ya 0,6 berarti 600 Ohm Kalau kita Ini modusnya modus warming ya Coba kalau kita pencet ini seharusnya Sekitar 120 itu tadi Ya 130 Ini ya Kita akan coba Langsung colokkan Nyala apa tidak Nah, sininya para gitu. sweet nya sininya karatan mufong gitu sulitnya ini ini mungkin kita akan coba nyalakan Nyala ini ya. Matikan lampunya. Nah, nyala ya. Kalau kita pilih yang ini, nah, nanti merah, waming, cooking, masak. akan coba pegang dalamnya Wow Pabarannya Kita pegang Panas Nyalakan sebentar Ya sudah panas pinggirnya ini juga kalau modus ini yang modus warming pengangat pemanasnya yang kerja itu yang ini yang di bodi ini ya ini sama yang ditutup nah, hangat juga hangat jadi selama rice cooker atau magic comb ini kalau dia menancap terus selama ini yang dikatakan nyala berarti harus sudah masuk di res uh, magic hop ini dan dia modusnya pemanas di bodinya ini panas ini juga manas kalau kepingin menghemat listriknya ya dicabut saja stekernya ini sepertinya sudah kerja semua kita akan bersihkan dan kita akan tutup kembali ya ini magicomnya tampak kotor sekali ya dan ini kotoran dari sisa-sisa nasi kayaknya enggak pernah digunakan lama ini. bodinya banyak karatnya ya. Enggak enggak terawat nih. Gak terus kami akan bersihkan dulu, kami cuci. Biar senang yang punya Magic Com. sudah kami cuci ya bisa kalian biar ya sudah lumayan bersih ya kita lihat dalamnya wow sudah tidak ada Ini kotor kotoran-kotoran yang sudah ada kami cuci ya cuci dengan antiseptik biar mati ya demikian tadi adalah caranya servis Magicom ya mungkin dari kalian-kalian pemirsa YouTube yang di rumah punya Magicom yang mati seperti kasus ini tadi bisa dicoba dengan seperti cara kami ini ya, paling tidak ya hampir mirip-mirip lah gitu ya jadi sebelum Magicom kalian itu bawa ke tukang servis coba dulu bongkar dulu apanya, ya usaha apanya baru kalau nggak bisa bawa ke servis pengayakan nggak sampai keluarkan banyak-banyak uang oke okay, ya Magicom sudah bisa ini karena yang punya minta cepat-cepat ya padahal saya punya antrian servis masih laptop juga ada printer juga ada cpu juga ada, tv juga ada tapi kasihan yang punya karena orang tua katanya buat masak nanti gimana kalau enggak ada magic kok okay. ya kami dulukan dulu karena juga ya kerusakannya juga ringan ternyata hanya kabelnya saja yang putus nah kabel yang putus kan nggak perlu beli perangkat yang lainnya cukup disambung saja kecuali kalau anda punya uang ya ambil kaca kabelnya itu ya okay. yeah. terima kasih setelah menonton video kami, jangan lupa kalau suka, kalau nggak suka.